What's up, selamat menikmati. welcome back. kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gue bakal mainin game warm Zone ya kawan-kawan Atau zona cacing, oke okay, ini dia kita langsung ke sini, no, oke, okay. kita sudah berada di dalam gamenya, ini kayaknya banyak banget yang main pada main ini pada kalian yang sudah memainkan game ini dan menginstal game ini di hp kalian, langsung saja komen di bawah gitu kan biar gue tahu gitu loh siapa saja sih yang main, oke, okay. langsung saja di sini. ini bagi kalian yang belum tahu, gamenya itu cuman mainnya itu main banyak-banyakan lah, ini gamenya itu dari slither.io nah itu ya, bagi kalian yang tau game itu, itu game website ya dan juga ada kok di android juga ya kawan-kawan, ini gua baru aja juga download, tadi kalian bisa lihat, gua baru level 1 coy, ini dan, oh warna gua juga putih, yang lainnya warnanya warna-warni ya oh nih, kita jebak nih Ayo, ayo, aduh, dikit lagi dia ketabrak. Oke, okay, di sini pokoknya kita mencoba biar dia ketabrak. Aduh, aduh, bisa menghindar dia, bong. Oke, okay. waduh, menghindar lagi dia. Oke, okay, kita pergi ke sana dulu ya, soalnya di kanan tadi udah mentok, coy. Wait, wait, wait. wait, wait, wait. Oke, okay, kita masih di urutan 99, tuh Jauh banget, masih ya. Oke, okay, kita harus mencari mangsa dulu biar ada yang kita bunuh nih. Aduh, waduh melingkar dia dong Dari tadi gua aja ah, nih perasaan yang mau ngebunuh orang Mau ngebunuh aja deh ya kata-katanya <laughs> Aduh ini cuman ini harus bener-bener ekstra serius nih ya Hati-hati hati-hati Hati-hati jangan sampai ketabrak badan orang gitu ya Oke, dan kita sambil ngambil-ngambil ini juga makanan Kalau di slither.io tuh cuman bintik-bintik doang ya guys Cuman kalau di sini ini makanan gitu loh makanan makanan buah buahan ada makanan cake juga ya eh tet oke okay, balik dulu ah tabrak <laughs> aduh nggak hati hati banget ya oke okay, kita lagi ya mulai ulang lagi oke okay, dari kecil lagi aduh dari kecil lagi oh itu ada waktunya ya waktu kita bermain hanya setengah jam yaitu ya asli asli asli tiga menit ya bunuh 5 cacing kita harus membunuh Aduh, malah kita yang ketabrak Oke, okay, satu kali lagi Harus berhasil kita nih, harus bersih ngebunuh Oke, okay, dari kecil lagi ya Oke, okay, kita langsung gas saja. Pasti ini banyak dari kalian yang mainnya itu santai aja gitu kan Gak dipercepat kayak gua nih Cuman gua lebih suka cepat kayak gini nih Biar musuh gak bisa nebak pergerakan kita guys, gitu loh Oke, okay. nah, aduh, dikita lagi ah, Nah, gitu kan Kita harus bisa lewat di depan dia nih biar dia itu ketabrak gitu. Oke, ini mana nih? Aduh, kita gocek, Tidak bisa. Oke, dia aja ngeberani jalan cepat kayak kita nih. Hei, hei, kita godog goda dikit. Eh, aduh, dikit lagi loh, dikit lagi. Dikit lagi dia nih mati kok ya. Mana kau ya? Kita masih di urutan 105 lagi nih ya. Tadi udah sampai 90-an. Mana lagi nih, eh, makanannya dikit banget nah Oke kita ke atas deh. Oh tuh di pojokan atas ternyata ada mapnya ya. Kita ini berada di bawah cuy. Jadi kita naik dulu deh. Oke naik, naik sedikit-sedikit ya. Jangan terlalu dicepetin terus. Mana lagi sih ini? Kayak gue aja lagi sendiri yang main di sini cuy. Waduh waduh, santai banget ya sih. Coba kayak gini doang main teh Gimana mau menang gitu loh. Oke kita coba. Kita coba tuh, kan gak berani gitu loh. Gak berani ngebunuh dia. Hmm dikit kau, Sini kau, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, gue eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Berhasil sampai di 100 lagi, tadi ya. ya Ella ya, Uh, ada yang baru di sini. Oke, okay, langsung saja. Gua tadi pada Eh, aduh. Waduh, oh, gede banget tuh. Siapa itu, itu? Gede banget ya? Kita coba naik deh. Widi. Idi, idi, Ah! Aduh. HP-nya juga kegerak lagi. Oke, okay, coba lagi nih. Coba lagi ya. Gua nggak mau nih, nyerah kayak gini aja doang gitu kan. Kita harus bisa nih. Oke, okay, bakal gua skip saja. Gua langsung... Kalau di posisi 100 lagi nih ya, jadi biar bisa di skip saja, langsung gede gitu. Uh, oh, uh, oh, udah gila cuy, udah gila tuh, gede banget tuh, gua udah like Uh, gua udah berada di posisi 8 guys ternyata ya, gua nggak tahu. Ih, berhasil ngebunuh lagi, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Ya turun ke 10 dong. Tadi berhasil ke 8 loh gua, anjay. Gua aja nggak ngira, padahal gua tadi cuma klik aja cepat gitu aja tuh. Oke, okay, dah, ini gue harus hati-hati udah, cuy Berhasil sampai... ya. telat ya Gue harus cepat lagi nih, cuy Gak bisa nih gue dibalap kayak gini nih Nah, kalau kita mengambil kayak minuman-minuman gitu Ternyata uh, Itu bisa jarak jauh kayak gitu, guys Bisa jarak jauh yang ngeliatnya gini Nah, coba liat. kalian lihat Nah, ini minuman-minuman kayak gini nih diambil nih Jadi ngeliatnya itu jarak jauh Aduh, gak bisa nih gue nih terlalu ujung kayaknya nih Gue harus turun deh Sini, kalian kurung Helen. Ya, uh kena. Wuh, kena dua-duanya dong. Mantap jiwa. Langsung jadi sultan. Langsung naik lagi ke arah 7 dong. Widih. Mantap cuy. Rajanya nih gua nih. Cuman rajanya itu coba lihat. Skornya 1.200, Bang. bangke, Kayak... udah gila tuh. <laughs> uh, itu poin gua aja baru 45.000 coba. Waduh, di gua. Aduh, ini kalau sampai satu uh, juta udah gila sih mainnya berjam-jam nih Fix Ini aja gue udah berapa nih recordnya Baru 10 menit sih Baru 10 menit Cuman tadi di awal-awal gue cuman Eh ada yang mati Cuman ngecepet-cepetin doang Eh oke okay. Oh dia yang ngebunuh gue yang ambil Iya yeah. Oke okay, kita ambil terus Mumpung badan udah lebar gitu kan Jadi kita ngelihat yang lain tuh kecil jadinya boy Oke okay, dan kita ngambil potion-potion uh, ya kan Potion Atau pokoknya minum minuman Wah Udah segede ini masih urutan 10 loh gue lo Udah gila tuh Aduh Kameranya udah jarak dekat lagi boy Harus hati-hati nih Kalau tidak hati-hati Ini mati Oke kita kurung Gue kurung gelen Hmm kena gelen Hmm Hmm Gue kurung lo Gue kurung lo Hmm Kena gak tuh Kena gak tuh Kamu bunuh satu cacing Oke. Okay. Aduh, dia yang makan bangke, gue yang ngakhir. Eh, tuh kan. Oke, okay, dapat. Kita bisa ambil. Hati-hati, hati-hati. Jangan ngebus, jangan ngebus. Karena kita lagi di badan orang. Oke. Okay. Hmm, kena kok. Kena kok. Uh, kena kok. Wih, kita kurung, guys. Kita kurung. Oke, Gan. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Eh, iya, kena. <laughs> Mantap, gitu kan caranya, gitu guys. Mantap kan? Langsung dapat, cuy! Berapa dah? Eh, kok tiga ribu ya? Kok berkurang ya? Pesan tadi sudah empat ribu dah. duit gua, iya, pesan tadi banyak ngakil dah gua. Waduh, duduh itu nambah lagi kan? duitnya tuh, duitnya nambah terus. Cuman kok kurang tadi ya? Gara-gara gue cepetin nih kah? Kayaknya... oh iya, guys. Kalau gua ngebus itu ternyata kurang ya, bener benar bener benar Ternyata konsepnya sama di slitter.io ya. Soalnya gua bingung tadi loh, di awal-awal dia kalau ngebus nggak apa-apa gitu loh guys. Makanya gua bingung. Oh nih, oke, lu mau berantem sama gua dulu ha? Oke, kita adang dulu guys. Oke, dia mencoba menggoda kita di sini bung. Mari kita coba. Waduh, sampai urutan 30 dong. Oke, ada yang gede juga ternyata. Oke, kita bus dan... Oke, okay. hey, Eh, hey. hey, anda tidak segampang itu. Oke, okay. kita kurung nih. Kita kurung nih. Nih, nih, nih, nih, nih, Jangan banget, eh, hey, ada yang mati. Wuh, gede banget dong. Seukuran gua tuh, mati tuh. Hey, eh, hey. eh, tidak bisa. Tapi cuman, duit gua balik lagi ke-37000 ya. Soalnya ngebus sih, gua ya. Tadi jalan cepat ya haram entah jalan cepat haram kita jalan santai saja sampai mati ini lah oke santai dulu ngebus jangan terlalu ngebus ya soalnya minusnya seribu loh itu banyak banget waduh ini live streaming asik nih kayaknya nih ya eh eh mati -e -e. mati dong mau apa anda? oke saya kurung kau gua kurung kau hmm Dapat mangsa lagi guys Hmm Dapat mangsa lagi Dapat mangsa Dapat mangsa Iya yeah. Iya yeah, Iya yeah. oh, Dapat mangsa Dapat mangsa Kita bisa makan Santuy Kita mengecil-mengecil Mengecil-mengecil Iya yeah. Mengecil-mengecil Wih Dapat Wih oh, Dapat gitu kan Oke, okay, kita cari mangsa lagi, cari mangsa lagi, gitu kan? <laughs> jago, bet bet bet jago, gua di sini boy. Gimana dong? Padahal gua urutannya turun lagi teh. Oh, ambil, ambil ambil ambil ambil ambil ambil makan makan makan. Oh, dong, nggak bisa lagi tuh. Oke, okay, ini kalau kita dapat kusir nih bisa nih. Kita bisa jarak jauh. Oke, okay, kita cepat cepatnya kayak gini aja ya, klik klik. Eh, ada ada ada. Oke okay, oke okay, oke, okay. hati hati hati hati. Waduh, ada yang gede banget ini siapa nih? Ratusan ribu nih, anjay Lari. Oh uh, ambil, ambil, ambil, ambil. Oh banyak, banyak, banyak, banyak, banyak kali, banyak kali, banyak kali, banyak kali. Jangan libus, jangan libus, percuma cuy. Santai, sabar. Ternyata ada yang terumpan ya. Oke, ini bisa nih. Kita kurang nih yang biru nih. Aduh nggak bisa nih. Bentar, bentar. Oke. Uh mati kok. Mati kok. Sabar, sabar, sabar. Oke. Ini bisa mati nih yang biru nih. Terlalu cepat-cepat, gitu kan? Oh ini ada nih mangsaku, mangsaku. Oke, okay. uh sampai di titik lima kita gitu, guys sudah. Ini yang biru ini bisa gua kurang nih sebenarnya nih. Cuman ini kok padat kali ya di sini ya. Eh nah. tenang. Ah akhirnya mati guys. Pencapaian gua tadi sampai tujuh ribu, gitu kan? Eh tujuh Eh sampai uh, ketujuh tadi ya. Mantap banget, mantap, mantap banget Gua sampai ke titik Tingkat peringkat 7 tadi ya Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini Terima kasih sudah nonton video saya sampai akhir video Bagi kalian yang suka gua mainin ini Langsung saja silahkan klik tombol like-nya Dan juga di komen sampai jumpa ya, ya Sampai jumpa di video selanjutnya Salam gimana <tuh>